Halo, Imiten Lovers. Hari ini saya berkesempatan mendatangi kamera otomotif Gias 2021 di ICE BSD Tangerang. Di belakang saya ini banyak dipajang aneka motor, baik yang bermesin bensin maupun listrik. Nantinya salah satunya atau beberapa lainnya akan kita buatkan inspirasi custom jok motor. Mau tahu seperti apa koleksi-koleksi motor yang ada di dalam boot ini? Ikutin saya yuk. Sekarang kita menuju booth Benelli. Di sini banyak dipajang motor-motor dengan beragam jenis model. Ada yang mini moto bergaya scrambler, touring, sampai sofer juga ada dan motor matic. Benelli 600cc fairnya BN 600 Oke, kita sekarang ke setan Honda di sini ada satu motor yang baru saja diluncurkan, yaitu Honda CB150X, nanti kita akan lihat barangnya. sini adalah bintangnya Honda di Gias 2021. Nah Ini namanya CB150X, yang dirancang sebagai motor Sport Adventure. Nah terlihat kaki-kaki dibikin tinggi dengan shockbreaker upside down Bodinya juga seperti paru, burung, gahar Nah nanti joknya akan kita bikinkan inspirasi digitalnya Kalau joknya sih nyaman nih pastinya nih tinggalin rubah warnanya Tergantung warna bodi ataupun warna strapping dari motor ini sekarang kita menuju bootnya Sim SM Motorsport CF Moto di sini juga ada motor listrik yang bergaya retro seperti Honda Super Cup. nanti joknya biasa kita akan bikinkan inspirasi digitalnya oh nama motornya E-classic SIM oke sekarang kita masuk ke area motor custom yang Makai tenaga listrik banyak bertebaran ya model-modelnya namanya juga aneh-aneh nih Akhirnya selesai juga kunjungan kami ke Gias 2021, semoga terinspirasi, sampai jumpa di event selanjutnya.